Al-Halaj, Sufi yang disalib dan dibakar. Seperti Sokrates, filsuf besar Yunani sekian abad sebelum masehi yang harus mati minum racun, Al-Halaj juga tokoh besar dan filsuf yang dihukum mati karena mempertahankan pendapat dan ajarannya. Mereka sama-sama meninggalkan banyak legenda yang masih dibicarakan orang hingga kini. Lebih penting lagi ialah pemikiran dan gagasan-gagasannya yang brilian Sudah ratusan buku yang membahas kedua tokoh ini Dalam dunia sufi, Al-Halaj mempunyai kisah tersendiri Pemikirannya tentang Wahdatul Wujud, yaitu paham yang meyakini bahwa seseorang mampu meleburkan diri ke dalam zat Allah Meninggalkan banyak kontroversi Bahkan sampai sekarang pun, perdebatan tentang hal itu belum juga reda. Selain itu, al-Hallaj juga sangat piawai dalam mengemukakan pengalaman spiritualnya. Ia bahkan cenderung ekstrim. Jargonnya yang terkenal, "Ana al-Hak, aku adalah Tuhan," masih terus menjadi bahan perbincangan yang tiada habis sampai sekarang. Ia lahir dengan nama Abu al-Mugis al husain Ibnu Mansur al-Baidawi pada 858 Masehi, 244 Hijriyah di Baidah, di Provinsi Fars, Iran. Masa remajanya dihabiskan di kota Tustar, belajar pada sahal Ibnu Abdullah et Tustari, sufi besar yang terkenal di Tustar. Ketika usianya menginjak 18 tahun, ia pergi ke Basrah, lalu ke Baghdad. Ia berguru kepada beberapa guru spiritual seperti Syekh Abdul Husain Al-Nurim, Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan Syekh Amru Ibn Usman Al-Maki. Ketika berguru pada al-maki itulah ia mulai mendapat pemahaman tentang wahdatul wujud, dan sejak itu ia banyak melontarkan ucapan-ucapan yang kontroversial. Padahal beberapa gurunya sudah berkali-kali melarangnya. Tapi sia-sia, itu sebabnya ia memilih meninggalkan perguruannya di Basrah, dan kembali ke Baghdad. Di ibu kota Irak ini ia masuk kembali ke perguruan milik Sheikh Junaid al-Baghdadi. Tapi di sini ia kembali melontarkan ucapan-ucapan yang mengungkapkan rahasia ketuhanan, walaupun sudah dilarang oleh gurunya. Meski bagi banyak orang dianggap nyeleneh, Al-Halaj juga berdakwah Bahkan ia tidak tanggung-tanggung dalam berdakwah Misalnya berdakwah sambil mengembara, dari Ahwas, Kurasan, Turkistan, keluar dari Irak, sampai ke India. Hebatnya dimanapun ia berada selalu dielu-elukan karena ilmu agamanya yang tinggi. Kepiawayannya inilah yang menjadikannya mempunyai banyak pengikut yang belakangan disebut kelompok Al-Halajiyah. Mereka memandang Al-Halaj sebagai waliullah yang memiliki kekeramatan. Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan, Al-Halaj adalah seorang sufi yang sangat tekun beribadah. Dalam ibadahnya yang khusyuk, ia sering mengungkapkan rasa syahadat, yaitu ungkapan-ungkapan yang kedengarannya ganjil. Hal itu terjadi ketika ia tenggelam dalam fana, suatu tingkatan kerohanian, ketika kesadaran tentang segala sesuatu sirna, kecuali hanya kesadaran tentang Allah. Dari sinilah muncul ungkapan anak Al-Haq, yang oleh Al-Halaj ditafsirkan bahwa, aku berada di dalam zat Allah. Banyak ahli Tasawuf menafsirkan, ungkapan itu sebenarnya tidak dimaksudkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Hal itu tampak dalam sebuah pernyataan, aku adalah rahasia yang maha benar, bukanlah yang maha benar itu aku. Aku hanyalah satu dari yang benar. Maka bedakanlah antara aku dan dia. Ia menulis sejumlah kitab dan bait-bait puisi. Dalam legenda Muslim, ia adalah prototipe pencinta yang mabuk kepayang kepada Allah. Husain ibnu Mansur, yang dijuluki al Halaj, awalnya pergi menuju Tustar, di sana menjadi pelayan sal ibnu Abdullah selama 2 tahun. Kemudian setelah itu ia bertolak ke Baghdad. Ia memulai pengembaraannya pada usia 18 tahun. Setelah itu ia pergi ke Basrah dan bergabung dengan Amr ibnu Utsman sampai 18 bulan bersamanya. Ia menikah dengan putri Yakub al-Aqta. Karena pernikahannya dengan putri Yakub itulah membuat Amr ibnu Utsman menjadi tidak senang terhadap Al-Halaj. Karena itulah Al-Halaj pergi meninggalkan Basrah menuju Baghdad. Di sana ia menemui Syekh Junaid. Syekh Junaid memberikan syarat kepada Al-Halaj bahwa ia harus diam dan mengasingkan diri. Setelah beberapa lama ia bersama Syekh Junaid, ia melanjutkan perjalanannya menuju Hijaz. Ia tinggal di Makkah selama satu tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Baghdad. Bersama sekelompok sufi, ia sering menghadiri majelis Syekh Junaid dan sering mengajukan pertanyaan kepada Syekh Junaid. Namun, Syekh Junaid tidak menjawabnya. Ketika Syekh Junaid menolak menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Al-Halaj merasa kesal dan tanpa pamit, ia pergi menuju Tustar. Di sana, ia tinggal selama satu tahun dan diterima dengan hangat oleh masyarakat. Namun karena ia sering merendahkan doktrin yang berlaku di tengah masyarakat saat itu, para ulama-ulama pun akhirnya merasa jengkel lalu menentangnya. Al-Halaif pun sebenarnya sudah jemu dengan tempat itu. Ia lalu mencoba menanggalkan jubah sufinya, dan mengenakan jubah orang kebanyakan, dan menghabiskan hari-harinya bersama orang-orang kebanyakan duniawi. Namun upaya ini tidak membawa perubahan apa-apa bagi dirinya. Setelah itu ia menghilang selama lima tahun. Sebagian ia habiskan waktunya di Hurasan dan Transoxiana, sebagian lagi di Sistan. Al-Halaj kemudian kembali ke Ahwas. Di sana khutbah-khutbahnya mendapat dukungan dari kaum elit dan masyarakat kebanyakan. Ia sering berkhutbah tentang rahasia-rahasia manusia, sehingga ia dijuluki sebagai Al-Halaj Sang Rahasia. Setelah masa itulah ia mengenakan jubah darwis yang compang camping lagi dan pergi menuju ke tanah haram, bersama sekelompok orang dengan pakaian yang serupa. Saat ia tiba di Makkah, Yakub Al-Nahrajuri menuduhnya sebagai tukang sihir. Karena tuduhan itulah ia kembali lagi ke Basrah, lalu ke Ahwas. Sekarang aku akan pergi ke negeri-negeri kaum politis, untuk menyeru manusia kepada Allah, tuturnya. Ia pun pergi ke India, Transoksiana, lalu ke Cina menyeru manusia kepada Allah dan banyak menulis kitab untuk mereka. Saat ia kembali dari pengembaraannya ke daerah-daerah itu, masyarakat di daerah-daerah tersebut menulis surat untuknya. Orang-orang India memanggilnya Abul Mughis, masyarakat Cina menjulukinya Abul Muin, mereka yang dihurasan mengenalnya sebagai Abul Muhar, orang-orang Parsi memanggilnya Abu Abdullah, Masyarakat Fusistan menjulukinya Al-Halaj, Sang Rahasia, di Baghdad ia dijuluki sebagai Mustalim, sedangkan di Basra ia dikenal sebagai Muhabbar. Sekembalinya dari Makkah yang kedua kalinya, keadaannya telah banyak berubah. Ia adalah seorang, manusia baru, menyeru manusia kepada kebenaran dengan menggunakan istilah-istilah yang sama sekali tidak dipahami oleh seorang pun. Karena itulah, diriwayatkan bahwa ia telah diusir dari 50 kota. Dalam keadaan yang membingungkan seperti itulah, masyarakat terbelah menjadi dua kelompok berkaitan dengan Al-Halaj, ada yang pro pada pendapatnya, dan ada banyak yang menentangnya. Walaupun mereka banyak yang menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Al-Halaj, Katakanlah dialah kebenaran, teriak mereka kepadanya. Ia dialah segalanya," jawab Al-Halaj. "Kalian mengatakan bahwa dia hilang tak dapat diindrai. Sebaliknya, husainlah maksudnya dirinya yang hilang fana lautan tak akan surut ataupun lenyap. Masyarakat melapor kepada Syekh Junaid," kata-kata Al-Halaj mengandung makna esoteris biarkan ia dieksekusi jawab Sheikh Junaid sekarang ini bukanlah saat yang tepat bagi makna-makna esoteris ia dipenjara oleh Khalifah selama satu tahun namun selama dalam tahanan itu masyarakat sering menjenguk dan menemuinya untuk mengkonsultasikan masalah-masalah mereka akhirnya mereka dilarang untuk mengunjungi al-Halaj setelah itu selama lima bulan tak ada seorang pun yang menemuinya, kecuali Ibnu Atta dan Ibnu Hafif. Pada suatu kesempatan, Ibnu Atta mengirimkan pesan kepada Al-Halaj. Wahai Sheikh, mintalah maaf atas segala ucapanmu agar engkau bisa bebas. Al-Halaj menjawab, suruh ia yang mengatakan hal ini untuk meminta maaf. Ibnu Atta, menangis saat mendengar jawaban ini. Kita bahkan tidak memiliki secuil pun derajat dibanding dengan Al-Halaj, katanya. Diriwayatkan, pada malam pertama ia di penjara, para sipir datang ke selnya, namun tidak menemukannya di sana. Mereka mencarinya ke seluruh sudut sel, namun ia tetap tidak ditemukan. Pada malam kedua, mereka juga tidak menemukan baik Al-Halaj maupun selnya. Pada malam ketiga, mereka menemukannya berada di dalam selnya. Para sipir itu bertanya, Di mana engkau pada malam pertama, Dan di mana engkau bersama sel ini di malam kedua. Kini engkau di sel ini kembali, Tanda-tanda apa ini? Ia menjawab, Di malam pertama, Aku berada di dalamnya, karena itulah aku tidak berada di sini. Pada malam kedua, dia berada di sini, maka aku dan sel ini pun tiada. Di malam ketiga, aku dikirim kembali, agar hukum dapat ditegakkan, ayo lakukan tugas kalian. Saat Al-Halaj masuk penjara itu, ada 300 orang tahanan lain di sana. Malam itu ia menyapa mereka, Wahai para tahanan, maukah kalian aku bebaskan? Mengapa tidak engkau bebaskan saja dirimu sendiri? Tanya mereka, Aku adalah tahanan Allah, Aku adalah pengawal keselamatan, Jawabnya, Jika engkau mau, Aku dapat melepaskan semua belenggu dengan satu isyarat. Al-Halaj membuat satu isyarat dengan jari telunjuknya, dan semua belenggu mereka pun terbuka, hancur lebur Sekarang bagaimana kita bisa pergi? Tanya para tahanan itu, karena pintu sel terkunci Al-Halaj membuat satu isyarat lagi, dan tembok penjara pun jebol Sekarang pergilah kalian, pekiknya, engkau tidak ikut Tanya mereka, tidak, jawabnya, aku punya sebuah rahasia dengannya yang hanya bisa diungkapkan di tiang gantungan Keesokan harinya para sipir bertanya padanya, kemana perginya para tahanan lainnya Aku telah membebaskan mereka, jawab Al-Halaj dengan santainya Mengapa engkau tidak ikut pergi? Tanya mereka, Allah punya alasan untuk mencemohku maka aku tidak pergi, jawabnya. Kejadian di penjara ini dilaporkan kepada Khalifah. Akan ada kerusuhan, pekik Khalifah, Bunuh dia, atau cambuk dia dengan tongkat sampai dia menarik kembali ucapannya. Mereka mencambuknya dengan tongkat sebanyak 300 kali. Setiap kali cambuk mendera tubuhnya, sebuah suara gaib berkata, Jangan takut, Wahai Ibnu Mansur Kemudian mereka membawanya keluar untuk disalib Dengan 13 belenggu yang berat di tubuhnya Al-Halaj melangkah dengan tegap sepanjang jalan Sambil melambaikan tangannya seperti seorang pengembara Mengapa engkau berjalan dengan begitu pongah? Mereka bertanya, "Karena aku tengah berjalan menuju pejagalan, jawabnya sambil melantunkan bait-bait syair. "Kekasihku tak bersalah, diberinya aku anggur terbaik seperti dia, laksana tuan rumah yang ramah, melayani tamunya, dan kala perjamuan telah berakhir. Dia menghunus pedang dan kafan pun digelarnya. Itulah takdir bagi ia yang meneguk anggur lama." Di musim panas bersama singa tua, Al-Halaj, Anna al -Ha. Menurut Al-Halaj, Allah Ta'ala menciptakan manusia menurut bentuknya, dalam pengertian bahwa, kendati manusia adalah makhluk dan bukan Tuhan, manusia mempunyai tabiat kemanusiaan yang menyerupai tabiat ketuhanan Allah Ta'ala. Dengan kata lain, tabiat kemanusiaan adalah tabiat ketuhanan yang tidak sempurna, Sedangkan Tabiat Ketuhanan Allah Ta'ala Maha Sempurna, Suci dari Kekurangan Banyak Sufi sezamannya yang berbicara seperti itu Misalnya Sheikh as yang bahkan dianggap gila Lain halnya dengan Al-Halaj, ia tidak dianggap gila, tapi orang waras yang bijak Banyak kisah menarik di sekitar Al-Halaj, terutama pergaulannya dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi pada suatu hari Syed Junaid berkata, Hai, Mansur Al-Halaj tak lama lagi suatu titik dari sebilah papan akan diwarnai oleh darahmu. Maka Sahut Al-Halaj, benar, tapi engkau juga akan melemparkan pakaian kesufianmu dan mengenakan pakaian maulwi ana Al-Haq. Dan ternyata dua ramalan itu menjadi kenyataan. Pada suatu hari Al-Halaj benar-benar dirangsang oleh Api cinta ilahiyah Dan kembali meneriakkan Ana Al-Haq tanpa henti Para guru dan teman-temannya Seperti Sheikh Junaid dan ash Menasihati dia agar menahan diri Namun ia tidak mempan oleh teguran itu Al-Halaj terus saja mengulang seruannya Ana Al-Haq setiap saat Gara-gara itulah, kaum ulama syariat bangkit melawan Al-Halaj, didukung oleh Hamid bin Abbas, Perdana Menteri Irak. Dan akhirnya keluarlah, fatwa kufur, yang menyatakan bahwa Al-Halaj melanggar ketentuan agama dan dapat dihukum mati. Tapi ketika hukuman itu disampaikan untuk mendapat persetujuan Khalifah Muqtadir bila menolaknya, kecuali fatwa tersebut ditandatangani oleh Syekh Junaid al-Baghdadi, maka Khalifah Muqtadir pun mengirimkan fatwa itu kepada Syekh Junaid, sampai enam kali. Pada kiriman yang ketujuh, Syekh Junaid membuang pakaian kesufiannya lalu memakai pakaian keulamahan. Setelah itu ia menulis pada surat jawaban, menurut hukum syariat, Al-Halaj dapat dijatuhi hukuman mati, tapi menurut ajaran rahasia kebenaran, Allah maha tahu. Maka Al-Halaj pun ditangkap pada tahun 913 Masehi 309 Hijriah ia ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara. Para ulama pro-pemerintah menuduhnya sering mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan syariat. Bahkan ia dituduh berkomplot dengan kelompok perusuh karamitah yang mengancam kedaulatan Bani Abasyah. Maka al hallaj pun dihukum mati dengan cara disalib. Saat mereka membawa al hallaj ke tiang gantungan di Bab Al-Taq, ia mencium kayunya dan menaiki tangganya sendiri. Bagaimana perasaanmu? Tanya mereka. Mirainya seorang ksatria adalah di tiang gantungan, jawabnya. Ia mengenakan celana sebatas pinggang dan mantel di bahunya. Sambil menghadap ke arah kiblat, ia menengadahkan kedua tangannya dan mulai bercengkrama dengan Allah. Apa yang diketahuinya? Tak seorang pun mengetahuinya, katanya. Lalu ia pun naik ke tiang gantungan. Sekelompok orang pengikutnya bertanya, Bagaimana menurutmu, mengenai kami yang merupakan para pengikutmu, dan mengenai mereka, yang hendak merajamu? Mereka mendapat dua pahala, sedangkan kalian satu, jawabnya. Kalian hanya berprasangka baik padaku, sedangkan mereka digerakkan oleh kekuatan keimanan terhadap Allah untuk menjaga kelurusan hukumnya. Kemudian ash mendekat dan berdiri di hadapannya sambil berkata, Bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Pekiknya. Lalu ia bertanya, Wahai Al-Halaj, apa itu Sufisme? Al-Halaj menjawab, Yang engkau lihat ini adalah derajat terendahnya. Lalu apa yang lebih tinggi daripada ini? Tanya Ash-Shibli, yang tak dapat engkau capai, jawab Al-Halaj. Orang-orang mulai melempari Al-Halaj dengan batu. Sedangkan Ash-Shibli, demi menyesuaikan diri, melempar segumpal tanah. Al-Halaj merintih. Mereka bertanya, engkau tidak merintih saat dilempar dengan batu-batu itu. Tapi mengapa engkau merintih sewaktu terkena lemparan segumpal tanah? karena mereka yang melemparku dengan batu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka punya alasan, sedangkan ia yang melempar gumpalan tanah itu, ia mengetahui bahwasanya tidak seharusnya ia melakukan itu kepadaku. Itulah yang menyakitkanku. Kemudian mereka memenggal kedua tangannya, Al-Halaj pun tertawa. Mengapa engkau tertawa, pekik mereka, sungguh mudah memenggal kedua tangan orang seseorang yang terbelenggu, jawabnya. Namun dibutuhkan seorang kasatria untuk memenggal tangan-tangan segenap sifat yang melepaskan mahkota cita-cita dari dahinya. Mereka memotong kedua kakinya, ia pun tersenyum. Dengan kedua kaki ini, aku melakukan perjalanan duniawi, katanya. Dengan dua kaki lainnya yang kupunya, aku bahkan bisa berjalan di dua alam dunia dan akhirat Jika kalian mampu, potonglah kedua kaki itu Lalu ia mengusapkan kedua tangannya yang buntung ke wajahnya, sehingga lengan dan wajahnya berlumuran darah Mereka bertanya, mengapa engkau melakukan itu? Aku telah kehilangan banyak darah, jawabnya Aku sadar bahwa wajahku telah memucat Kalian menyangka bahwa pucatnya wajahku disebabkan oleh ketakutanku Maka kuusapkan darah ke wajahku agar pipiku tampak semerah mawar di mata kalian Riasan para ksatria adalah darah mereka Lalu mengapa engkau juga melumuri lenganmu dengan darah Aku tengah ber-utlu untuk apa? Saat seseorang hendak mendirikan Salat dua rakaat dalam cinta Jawab Al-Halaj Udunya belum sempurna Bila tidak dilakukan dengan darah Kemudian mereka Mencungkil kedua bola matanya Raungan terdengar Di antara kerumunan orang Sebagian menangis Sebagian melempar batu Lalu mereka hendak Memotong lidahnya Sabarlah sedikit, beri aku waktu untuk mengutarakan sepatah dua patah kata, ujarnya. Ya Allah, pekiknya sambil menengadahkan wajahnya ke langit. Janganlah engkau usir mereka dari hari bahanmu lantaran apa yang mereka lakukan padaku karena engkau. Jangan pula engkau cabut kebahagiaan ini dari mereka. Segala puji bagi Allah, karena mereka memotong kedua kakiku saat aku tengah meniti jalanmu. Dan jika mereka memenggal kepalaku, sungguh mereka telah mengangkatku ke tiang gantungan, merenungkan keagunganmu. Sebelum dihukum mati, ia salat dan berdoa, Ya Allah, mereka adalah hamba yang berhimpun untuk membunuhku, karena fanatik kepada agamamu dan hendak mendekatkan diri kepadamu. Maka ampunilah dan berilah rahmat kepada mereka. Karena jika engkau membuka hati mereka, seperti engkau membuka hatiku, mereka tidak akan melakukan seperti yang sedang mereka lakukan terhadapku. Dan jika engkau tutup hatiku seperti engkau menutup hati mereka, niscaya aku tidak akan diperlakukan seperti ini. Kemudian mereka memotong daun telinga dan hidungnya. Seorang yang membawa kendi kebetulan hadir di sana. Melihat al-Halaj, ia memekik, "Penggal, penggal dengan keras dan benar. Apa urusannya ia bicara tentang Tuhan?" Kata-kata terakhir yang diucapkan Al-Halaj adalah, cintanya adalah pengasingannya. Kemudian ia membaca sebuah ayat, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan, dan orang-orang yang beriman merasa takut padanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Itulah kata-kata terakhirnya. Kemudian mereka memotong lidahnya. Baru ketika salat maghrib tiba mereka memenggal kepalanya. Bahkan saat mereka memenggal kepalanya, Al-Halaj tersenyum, lalu setelah itu ia meninggal dunia. Tangisan membahana dari kerumunan orang. Al-Halaj telah membawa bola takdir ke batas medan tawakal tiap potongan tubuhnya menyerukan akulah kebenaran keesokan harinya mereka mengatakan masalah ini akan bertambah buruk ketimbang saat ia hidup maka mereka pun membakar jasadnya dari abunya pun terdengar seruan akulah kebenaran bahkan pada saat pembantaiannya tiap tetes darahnya membentuk nama Allah mereka tercengang melihat semua itu Lalu mereka membuang abunya ke Sungai Tigris. Abunya mengambang di permukaan Sungai Tigris dan terus menyerukan, "Akulah kebenaran." Sebelum dieksekusi, Al-Halaj telah berpesan kepada pembantunya saat mereka membuang abu jasadku ke Sungai Tigris. Baghdad akan terancam tenggelam. Hamparkanlah jubahku di sungai, kalau tidak Baghdad akan hancur. Pembantunya, saat melihat apa yang terjadi, membawa jubah Al-Halaj dan menghamparkannya di tepi sungai Tigris. Air pun surut dan abu Al-Halaj pun diam. Kemudian mereka mengumpulkan abunya dan menguburkannya. Kematian Al-Halaj merupakan kehilangan besar sekaligus noda hitam dalam dunia tasawuf. Namun pemikirannya tetap hidup terus, tak lekang oleh ruang dan waktu. Walloru Alam Bisowab, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.